Yo itu uh, punya punya tertib arsip gitu loh. Kenapa aku aku bisa tertib arsipnya karena album yang saya temukan di situ. Semua hampir banyak sekali dengan keterangan tulisan tangan. Aku bawa itu nggak mungkin pilih-pilih itu karena modal madul kan maksudnya modal madul itu karena umpuan ono ono barang-barang ya asing ber berpuluh tahun nggak dibuka itu lho, udah tak ada tas kesek saya dapat hanya dua tas kesek itu udah tak bawa pulang nah tapi paling tidak di situ ada arsip yang buat aku cukup penting itu karena selain ada ada beberapa uh, surat menyurat termasuk ada tentang PTPI jadi yang terang Perjuangan PTP itu seperti apa, hmm. kapan didirikan dan seterusnya itu ada, tapi dalam dalam dalam bentuk bahwa itu asik karena di situ ada tulisan retorretan, nore terus termasuk beberapa surat dan catatan kekecewaan beliau pada saat uh, pada saat kan Asri tiba-tiba meninggalkan kan begitu Asri berdiri dulu, jadi ceritanya kan gini. Uh, ketika cita-cita mendirikan Asri diputuskan dalam Kongres Kebudayaan yang di Magelang itu, kemudian uh, penyelenggaraannya itu kan diserahkan ke PTPI. Jadi ketika ngomong oh, ini akan ada dibuka akademi seni kan pasti ono perhelatan itu, nah pameran itu ketuanya diserahkan Eyang Jayeng gitu karena hmm. dia sudah punya PTPI. begitu ibu saya itu bapaknya sedo, terus setelah lulus SD, dititipkan ke yang Jayeng. yang Jayeng ini adiknya yang putri yang ibunya ibu. Hmm, jadi om omnya ibu. Omnya. nah di kan di SMP Telu, SMP Telu kan tidak jauh dari dari kementerian. nah SMP Telu, kemudian SMA nya itu di Taman Guru Indria di Taman Siswa sekolahnya. jadi uh, yang saya itu memang sudah punya kedekatan dengan hmm. jadi orang-orang dulu itu dengan orang yang memiliki apa cita-cita apalagi perjuangan visi, yang gitu. visi yang sama itu kan dekat Mendekati. termasuk dengan dihajar. Hmm. Jadi ikut disekolahkan di situ. Kemudian uh, setelah itu ibu saya ke Kediri. Jadi mengajar hmm. di Kediri. Nah, Bapakku itu mahasiswa Asri angkatan pertama. Hmm. Jadi tahun 50 sampai 55, nah 56 kemudian menikah sama ibu itu kembali ke Kediri lagi. Jadi kami keluarkan anak saat adik terlahir sendiri. Nah, karena komunikasi jarak jauh, kami ketemu eyang ya kalau pasuhan kecil sudah sampai pada saat aku kuliah, kuliah di Asri, uh, karena bapak ibu di Kediri sebagai anak yang kemudian tinggal sekolah satu di di kota yang sama dengan keluarga besar. Tinggal saya salah satunya adalah selalu sowan ke yang saya, Sampai uh, sampai ketika misalnya ada undangan arlah Asri, HUT Asri gitu, pasti nimbali, aku dikancangi. Terus kita datang ke Asri. Kemudian lumayan deket berarti ya? Hah? Lumayan dekat? Ya, adiknya yang kan. Nah. Uh, terus habis itu ya komunikasi uh, sebatas itulah kita msiowan uh, dalam waktu-waktu tertentu rioyo dan atau pas pas ada ketemuan keluarga reng manten atau apa nah kemudian setelah beliau sedo sedo kemudian rumah itu kan uh, beliau tinggal bersama salah satu cucunya salah satu cucu jadi dia beliau punya tiga anak, yang satu di Lombok, yang dua di Jakarta. Nah, hmm. salah satu cucu yang Lombok ini, si Eri itu tinggal, ketika sepuhnya Eyang, itu dia tinggal di situ, ngancani, gitu. Dan saya dapat kabar uh, ketika rumah itu dijual, uh, aku nggak ngerti awal-awalnya, terus kemudian, Mbak Dian datang ke sini mungkin apa yang bisa di lihat di situ, gitu kan. Sampai sana kan udah, udah kalau kalau kalau ada barang-barang Kalau ada ada barang itu barang yang kayak almari. Jadi almari ada beberapa. Karena sebagian sudah nggak ada. Sudah mungkin bawa Jakarta putarannya atau di mana. Kemudian ada salah satu bufet kecil. Buffet ya standar bufet sama dia nih sangat mini gitu, loh Nah, di bawahnya itu ada berkas-berkas yang -berkas. porak-porak. Maksudnya porak, -porak ada itu karena Uh, selain nggak pernah dibuka mungkin karena diangkat-angkat atau karena di Itu uh, ya hanya ada itu karena waktu itu dia cerita beberapa buku-buku kan bukunya banyak ya, yang saya itu dan dia beliau itu uh, punya punya arsip gitu loh jadi uh, kenapa aku aku bisa tertip arsipnya karena album yang saya temukan di situ semua hampir banyak sekali dengan keterangan tulisan tangan. Hmm. Misalnya ini. Rajin banget ya? Dan itu itu tertip. Bikin katalog gitu, daftar inventaris, koleksi gitu? Enggak, enggak. Di albumnya. oh di, di albumnya. albumnya. Disitu anak tulisan misalnya kunjungan Wakil Presiden, hmm. pada saat apa, The atau caption. ini pidato, uh, mewakili Direktur Afrik, di apa, dalam rangka hmm. apa, itu tertulis gitu. Nah. Aku bawa itu nggak mungkin pilih-pilih itu karena modal madu kan maksudnya modal madu itu karena tumpuan ono ono barang-barang kelas timur berpuluh tahun nggak dibuka itu loh udah tak ada tas kesek saya dapat hanya dua tas kesek itu udah tak bawa pulang aku nggak ngerti tak pilih jadi itu sebetulnya sayang banget pasti banyak yang yang wis kejar-kejar gitu ya kayaknya nah tapi paling tidak disitu ada arsip yang buat aku cukup penting itu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 ketikan dan ada catatan pinggirnya mungkin pakai karbon ketikan pakai itu kan hmm, karbon terus termasuk beberapa surat dan catatan kekecewaan beliau pada saat uh, menteri pada saat kan Asri tiba-tiba meninggalkan kan begitu Asri berdiri dulu jadi ceritanya kan gini uh, ketika cita-cita mendirikan Asri diputuskan dalam Kongres Kebudayaan yang di Magelang itu. Kemudian uh, penyelenggaraannya itu kan diserahkan ke PTPI. Jadi ketika ngomong oh, ini akan ada dibuka akademis nirupa, kan pasti onok perhelatan itu. Dan nah, pameran itu ketuanya diserahkan Eyang Jayeng itu, karena hmm. dia sudah punya PTPI. Nah, dan Eyang Jayeng kemudian mempersilahkan karena ini. Akademi yang baru itu belum ada tempatnya dan peralatan. Silahkan pakai aja BTPi Betul. Betul. BTPi dipakai gedung awalnya apa, ya. itu sampai lima tahun atau tujuh tahun ya. Tujuh tahun di situ, di bintaran itu yeah. di depan gedung uh, Permata. permata. Uh, uh. Nah, tiba-tiba uh, meninggalkan, jadi aku hanya baca itu rasa hmm. ketersinggungan meninggalkan tanpa pamit dan... Tiba-tiba ada dari PU mau mengambil barang-barang. Nah ini barang-barang itu kan barang-barang itu mau diangkut gitu loh. Jadi rasa tersinggung itu yang kemudian menjadi alasan beliau untuk mundur. Kan beliau wakil direktur. Pertama kali direkturnya kan Pak Katamsi dan beliau wakil direktur. Jadi uh, itu yang saya baca di tulisannya Putet. Di di beberapa seniman program Taman Budaya, di situ disebutkan uh, saya lebih apa saya nggak berpikir nggak punya niat apa pamrih enggak harus diucap terima kasih, nggak harus dapat penghargaan, nggak dapat harus dapat pensiun dan seterusnya itu dia dia nggak pikir itu, tetapi dia itu tetap akan membangun relasi meskipun ada keketewaan, dia tetap membangun relasi hubungan yang baik dengan dengan institusi yang dia lahirkan, kan, gitu karena pikiran uh, melahirkan itu kan juga ada beberapa termasuk yang Jayeng ada beberapa seniman, beberapa seniman yang dulu ketika kepindahan ibukota tahun 46 itu ke Jogja ada Pak Sucuyono, ya, ya. Pak Ros, ya, no nggak no waktu beberapa orang-orang itu -orang kan berpikir juga untuk untuk mendirikan uh, asri itu loh jadi sudah sering ketemu dalam dalam proses uh, apa yang bisa mereka perankan masa-masa perjuangan itu lho bikin poster dan lain-lain kan sering sering ketemu dan ide perlu adanya uh, sebuah akademis ini nah itu ceritanya uh, itu sedikit ada catatan jadi bikin surat ke, ke direktur atau rasa kecewa itu tercatat di situ gitu loh. Jadi tercatat jadi konsep. ini Tulisan tangan. Tulisan tangan. Jadi ceritanya itu meskipun aku nggak dapat banyak, tapi ada hal yang penting itu tadi. Jadi uh, itu yang kemudian saya merasa uh, ada penggalan sejarah yang tercakar ketika ketika uh, itu enggak dihadirkan dan di tulisan butet itu beliau mengatakan bahwa uh, meskipun aku enggak enggak dianggap ada gitu enggak dianggap penting gitu kan tetapi nanti orang-orang akan uh, orang akan tahu dari arsip yang saya punya dan dari arsip nanti orang akan tahu nah orang akan tahu arsip itu rupanya yang tak kumpul ke yang tanpa oh, untungnya cak Eri telepon aku mm -hmm. yang bisa saya bawa dengan dua tas krepak itu tadi itu yang bisa menceritakan Cukup di, Cukup. Ah, uh, meskipun itu sedikit tapi paling tidak itu otentik betul jadi itu nah salah satu yang kemudian uh, menjadi menjadi uh, niatku jadi ke, beberapa waktu yang lalu dapat penghargaan anugerah budaya itu yeah. terus aku kan antara lain uh, ucapan terima kasihku nang sudah aku ya apa yang bisa tak lakukan. sehingga aku membuat pameran kemarin itu. Yeah. jadi uh, ngomongin seni rupa Indonesia nggak bisa nggak ngomong Jogja, kan gitu. nah tak tarik mulailah ke nek ngomong seni rupa dalam tempo yang persiapannya ah. hanya sekian nggak mungkin kan kemana-mana butuh no riset dan lain-lain kan. sehingga aku memulainya di tahun 30-an. Jadi Jayang Asmorong siap salah satu pelukis andalan keraton. Tahun tahun 30 kan dikirim oleh Habib uh, 8 sekolah di sekolah uh, uh, apa, dan melukis realis ke Batavia hmm, dua tahun. Nah, kemudian setelah dua tahun beliau kembali ke Jogja, dia tetap dengan aktivitas di keraton, tetapi kan juga membuat Aktivitas dengan Sriwarno Jadi aktivitas judulnya adalah Sriwarno Di rumah beliau, kumpulan anak-anak an muda berkarya seluruh lupa Kemudian ada suruh sekolah guru gambar, kemudian sampai PTPI Nah PTPI dengan cita-cita kan perjuangan yang jelas ya Disamping dia punya tempat uh, yang ada di bintaran dan Perjalanan mereka itu dari mana, terus kemudian pindah ke mana Dari mana tempatnya yang Jayeng kemudian pindah ke daerah Ras Makan, kemudian nggak cukup diberikan tempat ke, ke area museum Sonobudhoyos, hmm. kemudian ada bom, apa itu kemudian boyong ke bintaran. Jadi perjalanan itu juga tercatat di situ. Hmm. Nah, uh, pada saat saya berencana membuat pameran itu, dari CHS meminta saya Bagian cerita tentang seni rupa, aku pikir apa ya untuk cerita tentang seni rupa. Terus aku cerita nih mbak Sita, mbak Sita kebetulan aku tuh lagi menggagas pameran yang aku mau berangkat dari Jogja. Ya wes itulah menapak Jogja seni rupa Jogjakarta, nggak wiku. -wik. Aku neng juga ya, wes ben dua apa data, fifa no apa baik. Jadi itu kan mulai dari itu. Jadi di tahun uh, awal tahun Uh, yang sayang itu hmm. terus tiga an gitu, gitu awalnya berarti sebelum yang PTPI itu Sriwarno oh enggak, enggak nanti PTPI ada tahun berapa ada, ada. Oh iya tapi Sriwarno hmm. itu kan beliau setelah pulang dari Batavia kemudian bikin Sriwarno itu hmm. kemudian ada sekolah kuku gambar atau apa itu Abi atau apa gitu. nanti nanti persis oh, <laughs> ya. terus baru PTPI kemudian Asri itu kinar ini kan, ini sosok, sosok ini menjadi penting karena dia akan isok menceritakan di awal sejarah seni rupanya di Jogja gitu loh. Yang kemudian pada saat tahun 40-50, uh, kemudian muncul banyak kelompok sanggar yang di, disemangati oleh uh, banyak banyak hal ya, ada yang karena perjuangan, ada yang karena uh, memberi semangat dengan mengumpulkan anak-anak muda beraktivitas bersama dan seterusnya gitu. Jadi, nggak iso, tinggal noh. Nah, uh, yo yo yo, karena tentu saja aku merasa, uh, kenapa nggak pernah hadir ya? Pada saat aku nggak pernah dihadirkan nama itu loh. Hmm. Pada saat aku sekolah neng Asri pun, Iyi. itu kan juga nggak pernah, nggak pernah, eh, uh, ono ono cerita tentang sejarah atau sejarahnya Asri sendiri kan nggak pernah, nggak tahu nggak, atau mungkin nggak, nggak punya profil sing menceritakan sejarah mungkin ada tapi aku juga gitu nggak tahu banyak uh, uh, uh, atau kalau itu mungkin ada harlah cerita pasti uh, nama nama Jeng Asmoro mungkin hampir tidak sebut gitu kan yeah, yeah. tapi buat saya beliau itu perlu hadir karena nggak bisa lepas ketika asli pertama ada di PTPI dan beliau yang memberikan tempat gitu kan awal sekali dan dia jadi wakil direktur yeah. sampai kemudian adalah asri juga, akhirnya uh, semua materi yang dipamerkan memang dari kami, gitu yang yang ada di sini. Dan sayang banget, jadi sebetulnya uh, mestinya punya banyak arsip, terutama mungkin sket atau apanya. Gitu, saya enggak mendapatkan banyak kecuali ada beberapa, beberapa adegan film Roro Jonggrang, misalnya film apa dulu ini. Nah, beliau membuat. Uh, Me membuat polisi oh skenario tapi nggak gambar dulu. Jadi misalnya perjalanan uh, mungkin dengan kostum. Jadi itu berkait dengan adegan apa misalnya uh, perjalanan si tokoh ini menuju mana terus dia pakai pakaian seperti apa gitu. Nah itu itu ada beberapa. Tapi ya karena zaman saat mono teknologi ya kurang mono tapi dengan sekat dengan apa ya, ilustrasi lah macam gitu, itu paling tidak bahwa masa-masa itu, itu bisa menjadi catatan toh bagaimana orang sebuah-sebuah adegan per film pun digambar dulu noloh no, misalnya, itu kan juga menjadi proses